ini detik-detik jurnalis alami pelecehan seksual di rakernas Partai Umat. Partai Umat beri penjelasan begini. Partai Umat melalui juru bicaranya Mustafa Nahra Wardaya meminta maaf atas pelecehan seksual yang menimpa seorang wartawati media online berinisial D yang sedang bertugas meliput rapat kerja nasional atau rakirnas partai umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa, 14 Februari 2023. Mustafa turut meminta maaf karena pihaknya tidak bisa mengenali terduga pelaku pelecehan seksual tersebut. Kami sampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya kepada jurnalis tersebut. Karena bagaimanapun sebagai partai kami tidak memiliki perangkat untuk mengenali pelaku. Ujar Mustafa dalam keterangannya selasa 14 Februari 2023, seperti dikutip dari Kompas. Mustafa mengaku sudah meminta maaf kepada redaktur di media online tempat korban bekerja. Dia memohon maaf apabila panitia lalai dalam merespons dugaan pelecehan seksual tersebut. Kami sudah bertemu dengan jurnalis yang mengaku sebagai korban pelecehan tersebut. Dan kami baru tahu ada kejadian setelah redakturnya yang memberitahu kami ujar dia. Kemudian Mustafa mengklaim sudah memberikan pengumuman melalui pengarah suara agar berhati-hati terhadap kejadian yang tak diinginkan. Dia mengatakan hal itu berdasarkan pengalamannya yang sering mengikuti kegiatan serupa. Menurut dia, biasanya ada penyusup yang masuk ke arena acara. Menurut Mustafa, kejadian pelecehan seksual di acara Partai Umat baru kali ini terjadi sejak Partai Besutan Amin Rais itu dibentuk. Kami sendiri menurunkan tim keamanan lebih dari 100 persenil selama Rakernas. Nas. Namun dalam kondisi seperti itu saya rasa sangat sulit terdeteksi oleh tim keamanan. Apalagi jurnalis tersebut tidak langsung lapor kepada kami, ujar Mustafa. Mustafa mengatakan, korban sebenarnya bukan dilecehkan di dalam kegiatan resmi Rakernas Partai Umat, akan tetapi korban dilecehkan ketika sedang melaksanakan wawancara terhadap mantan gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan di area luar gedung. Adapun situasi saat itu sangat sesak sehingga kondisi ricu pun tak terhindar. Kami sudah mengantisipasi sebenarnya dengan menyediakan press room, namun malah terjadi doorstop di luar agenda resmi kami, ujar dia. Kronologi kejadian bermula ketika, ketika pihak Partai Umat menyediakan ruang komprensi pers untuk Anis Baswedan, selaku bakal capres Partai Umat yang hadir ke lokasi. Namun Anies memilih untuk komprensi pers di luar ruangan yang disediakan oleh panitia. Walhasil awak media mewawancarai Anies di luar ruangan. Saat itu kondisinya sangat sesak lantaran banyak kader partai umat yang antusias bertemu dengan Anies. Di tengah-tengah proses wawancara tersebut, D mengalami pelecehan sosial, namun D mengaku tidak melihat secara jelas wajah pelaku. Hmm. Ini kawannya. Ini kan partai umat partai baru ya. Sudah mendapatkan situasi seperti ini. Nah, ini bisa-bisa ini kalau tidak clear, ya kan bisa-bisa nah, seperti -bisa tidak dapat simpatik dari rakyat Indonesia. Ya. Karena beritanya seperti itu. Nah, terkait pelecehan ini sendiri, saran saya kepada wartawati ini seharusnya dilaporkan ke polisi. Ya. Dilaporkan ke polisi, kalau ada pelecehan begitu. Apalagi mungkin situasinya oh, banyak orang Yang jelas kalau ini dibiarkan ya. Apalagi ini atas nama partai umat yang baru saja oh, berdiri Jangan sampai kehilangan simpatik rakyat terkait karena adanya masalah seperti ini Ya jadi kepada sahabat-sahabatku Ini menjelang pesta demokrasi ke depan ini Ya Mari kita tetap jaga kondusitivitas ya. Kalau Pak Prabowo itu selalu mengatakan Mari kita berpolitik Mendahulukan adab dan etika ya. Jangan ada yang ingin ya Berusaha menjatuhkan yang lain Untuk ya menjatuhkan yang lain Dengan cara-cara keji, fitnah, dan sebagainya Nah itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo Makanya di di, di lingkaran kita di Prabowo ini mengajari berpolitik yang Arab dan beretika ya sopan santun Malik. ini kawan jadi ke depannya mari kita mengikuti poster demokrasi dengan, eh, dengan baik ya, beda pilihan dalam pilpres itu biasa, tapi jangan putus tali silaturahmi kawan jangan sekali-sekali putus tali silaturahmi ya, tidak perlu menjelekkan menjatuhkan yang lain dengan cara-cara keji ya. eh, kayak kita yang ada di lingkaran Pak Prabowo. Apa, apa Prabowo apa program-program Pak Prabowo apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo itu yang kita viralkan tanpa harus mencari kekurangan atau memfitnah ya, di luar lingkaran-lingkaran uh, kita begitupun sebaliknya biar tidak ada saling serang-menyerang tidak saling fitnah ya tidak saling menjelekkan tidak timbul kebencian karena ini adalah posta demokrasi yang paling mahal di negeri adalah persatuan Indonesia. Makanya Pak Prabowo ya, waktu beliau kalah dalam pilpres kemudian ya diminta bergabung ke, ke pemerintahnya uh, Pak Jokowi. Pak Prabowo itu mau nimbang-nimbang memikirkan mau apa oh, positif negatifnya bergabung ke, uh, ke pemerintahan Jokowi ternyata positifnya lebih besar. Artinya di sini Pak Prabowo rela dicaci, dimaki oleh kelompoknya demi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan umum yaitu persatuan Indonesia. Menyelamatkan Indonesia. Ini ini yang harus kita lihat pada diri Pak Prabowo. Jangan ikuti mereka-mereka ya, pemimpin-pemimpin atau elit-elit atau siapapun. Ya pokok-tokoh yang mengajak pengikutnya untuk membenci orang lain karena beda pilihan jangan ikut yang begitu Kenapa itu merusak persatuan Indonesia ikut tidak pemimpin yang tidak mengajari yang menjelekkan orang lain karena perbedaan Pak Prabowo selalu ya selalu mengajari bahwa beda pilihan silakan tapi jangan saling benci naik yang betul ini tidak sedikit elit elit politik. tokoh-tokoh kalau sudah berbeda pandangan politik, dia aja pengikutnya membenci orang yang tidak dia sukainya. Nah, ini tidak baik. Baikin pidenya, kawan.